Baiklah para sahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kembali kita mendapatkan asupan vitamin bahagia kali ini Video Abang Fatih yang tertawa bahagia sekali Masya Allah banget ya Walaupun let post ini momen ketika di cianjur Masya Allah banget ya Kita happy dan pastinya seneng banget ya Melihat Abang Fatih bisa ketawa bahagia Alhamdulillah, Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak doa dan dukungan Yang diberikan untuk Abang L Momen ini pun para sahabat direpost oleh akun Sahabat.deing underscore leslar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Walaupun LED post waktu di anjur Tapi rasanya Masya Allah Seneng banget bisa lihat ayang Tuh Masya Allah banget kan Akhirnya para warga Konoha ini Dibikin happy banget dengan tingkah laku atau tentunya ekspresi Abang Fatih yang sangat menggemaskan dan kita lihat juga persehaba di kalimat komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Heni Nur Khalifah mengatakan Abang El ngecas terus mitosnya berarti waktu hamil ada keinginan bundanya yang gak kesampaian kira-kira apa ya apa metik mangga di rumah Abahnya suki yang katanya yang pentingnya harus papanya L yang manjat Aduh ya <gifat> Ini sih cute banget Masya Allah Semoga BBL menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin Berikutnya persahabat kita simak juga vitamin bahagia Alhamdulillah kita dapatkan Dari Bunda Lesti ini bersama Kak Dia Sekar Tanjung Masya Allah banget ya Akhirnya BBL juga diajak Foto bareng Aduh luar biasanya sih Cute banget ya Masya Allah Dan kita coba lihat di unggahan IG nya Techno Vini Wow si ganteng Masya Allah banget ya Akhirnya ikut jalan-jalan Bareng bunda Masya Allah banget ya Kita bahagia sekali Alhamdulillah Setiap hari kita disuguhkan vitamin bahagia langsung oleh idola kesayangan kita Kita simak juga nih persahabat Ini banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa juga nih Yang tentunya diberikan dari para sahabat Leslar Salah satunya persahabat dari aku, Rina F27, situ mengatakan, "Ya Allah, begitu indahnya hidup di negeri Konoha. Segala permasalahan apapun, Pak Presidennya turun tangan sampai-sampai di drama perselingkuhan kucing pun diurusin." Wow, perasaan ini, drama percintaan segitiga antara Naruto Hinata sama si Doni belum selesai selesai nih. Masih aja dibahas persahabat ya, karena vlog terbaru di channel YouTube-nya Entertainment. Itu membahas silsilahnya kucing dari Pabil dan pastinya budalesi si kejurah, Masya Allah. Dan selanjutnya, persahabat, kita simak juga di unggahan terbarunya Papa Bilar. Ini vitamin bahagia juga yang kita dapatkan. namun potong rambut semalam, nih persahabat, ya. Ternyata hasilnya kece banget. But seperti orang Korea, nih persahabat, ya. Kita simak nih, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Pabil di postingan ini. Biar kayak ABG kata Papa Bilar tuh Wow Masya Allah banget ya hasilnya kece wah Wah wow, apakah BBL bakal mengenal Papa Bilar seperti ini Masya Allah banget ya Seperti anak ABG aja nih penampilannya luar biasa Langsung dikomentari oleh Bunda Lesti Dengan kalimat komentar Zain katanya tuh Masya Allah Tentunya ini kita bahagia sekali Alhamdulillah Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Instagram, Delfina Leslahar, itu juga persahabatnya mengatakan di kolom komentar, kayak belum punya anak kalau begini gayanya, wow luar biasa banget ya. Kita tentunya masih menunggu cidukan dan kabar terbaru pastinya dari idola kesayangan kita, karena tentunya kabar-kabar spesial selalu ditunggu oleh kita semuanya. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut, silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.